Silakan, jadi setelah ini grup baung dua kali berturut-turut kami jadikan satu. Jadi bersiap-siap grup baung ya setelah ini. Kami panggil Bujang Balenan dengan Mustar. Grup Mustar dengan Bujang Balenan, silakan. Oke, Bujang Balenan. satu silakan untuk sumai baung. Jadi setelah ini kami panggil yes. yang menamakan grup neka dan kawan-kawan dua kali berturut-turut jadi satu ya. Silakan. Jadi bersiap-siap grup neka ya. Oke, baung. Silakan. Baung. Penang biru DJ. Grup selanjutnya. Oke uh, untuk selanjutnya kami mohon maaf dulu untuk Neka dan kawan-kawan ya uh, dikarenakan ini untuk kami panggil seksi dari keamanan kami panggil Kak Yaudin dengan Rasa yang diketuai dan kawan-kawan ya untuk naik atas pentas dari seksi kamar kita untuk joget ya Jadi setelah ini kami panggil grup Neka dan kawan-kawan Masih bersebaik ma filtram, setelah neka dan kawan-kawan ini grup dona kita gabung dengan ranting patah tunas menanti bangke ah jadi silakan untuk grup neka grup neka dua kali berurut-turut menjadi satu Aku megarokok, tuh mati kera dulu after rokok, eh biar ramah.